Halo guys balik lagi bareng gue rilis mentor di game warnet simulator lagi nah gua kali ini bakalan ngelanjutin yang kemarin itu guys cuma gua nggak sempet on game guys pas apa namanya pas dapat warnet yang super super head guys gue itu apa main kasino itu lo yang di XX itu tuh judi-judi itu duit oke gua dapat 50 juta dan dari situ gue berkembang berkembang berkembang menjadi seperti ini guys wallet kita guys. Bam, lihat ya kita guys betapa hedon betapa cantik wallet ya, kan, guys. Gitu, ya. Wow, keren sekali ya guys ya. Keren lah kita nah, ini taruh di sini ya guys ya Nah, nah sekarang kita bakalan kerjain project buat warnet lagi nih kayaknya nih buat ini bocil lanjir mana ada bocil sekolahan kayak gitu ini rambutnya mungkin kita beliin dulu-dulu biasanya... nah, ini lumayan mungkin mungkin mungkin mungkin mungkin mungkin mungkin mungkin mungkin mungkin Probi kawas senyum, helikopter udah udah Ura udah, udah udah udah, udah udah, udah udah, udah udah, udah udah, udah udah, udah udah, Ih, ini bocil, culun banget nih. Habis bully, kayaknya bocil, Ini mainnya bocil, Ini namanya bocil. Apa guys. lo ngeliatin gue emang gue tipis? Lalu disambit-sambitin, guys. Kalau ada bocil lewat ya, terus disambitin sama dia. Ini bocil nih, guys. Nih, rambutnya ini, guys. Apa namanya? Pirang. Tuh, rambutnya pirang, pirang anjing, pirang. enggak gue ngomong ya, rambutnya pirang, guys. Iya, kita pilih dulu. mungkin di sini kita buat isi yang berapa jutaan? Ya. Di sini, jutaan cuma monitor variasi versi yang enggak bagus-bagus banget, guys. Ya. Kita yang dua puluh juta, kita beli berapa ya? Dan ini cukup untuk bangun. Itu kabur-kabur-kabur bisa kemana anda ya kabur-kabur bocil nih guys anjir kok didorong dong gila itu bener ya kulitnya udah kayak aspal ya? <tuh, tuh>, kita bakalan buat lagi warnet cuma ini bocil oh, ada kerjaan lain ini kagak diawasin sama mamanya emaknya sayang dia guys nah, kita bakalan beli ya elah kabur baik bang ya, enak bener lumayan tinggal kabur kabur baik bayar dulu woi itu yang sering terjadi guys ketika kalian main warna mana guys nah, muset banyak bener yang kabur lebih bener ya warna dua pergi lo Ya guys ya, orang-orang tuh sekarang kagak punya duit tapi pengen main warnet Ya guys, ini kabur-kabur gitu. Ini pentungan satpam nih, buat nanti guys. kita di sini dah. Nah, di sini guys. Kita taruh di sini. Kita ambil kursi guys. Ini monitor yang persis satu ya guys ya sedemikian rupa lah anjay itu anjay anjay anjay anjay anjay sini kursinya bingung guys membingung guys. kursinya itu mungkin kita bakalan dekor-dekor upgrade-upgrade lagi guys mungkin catnya juga kita bakalan ganti kita udah bosan bet kita gini anjir cepet sempet coba ditabrak sama serbong sini dah, apa guys ini Mas Andi nih ya loh guys Mas Sandi Lukito makasih banyak yang udah buatin gamenya ini aduh gamenya bagus sekali Mas Andi terus sering-sering update ya Mas Andi ya biar seneng itu mainnya kebosan-bosan kalau bisa mah update-nya ini apa tiap minggu biar seneng itu sampai bulan puasa tuh ada event-event event gimana gitu Mas Andi Tolong ya anjay gue nyuruh-nyuruh Mas Andi emang gue siapanya ya parah emang, ya mohon maaf Mas Andi kalau nonton video ini mohon maaf ya nah, ini kita bakalan ini dulu guys beres-beres dulu mau buat PC yang 5 jutaan PC Sultan guys spek speknya gila dah, ntar aja guys Nah, ini nggak bisa diceritain, semoga bisa diungkapin pakai kata-kata. Ini -kata, nah, udah dengan monitoring. Nah, guys, kita simetris mungkin ya, guys. Ya, ada porsinya agar pelanggan ini juga nyaman ya, guys? ya. terlalu masuk, ya. kasih sian. But kalau terlalu masuk, ambeien nanti. What the oh, fuck? Contoh itu apa guys? Ini tuh guys lumayan sih kita bling-bling. Nah, kita kita bling-bling dah Kita bling-bling ya, guys ya. Sayang. Sayang mana sama dia. Sayang sama orang tua sih, guys. Oke, okay, siap, guys. Kita dekor visi anjir ada mama. Mama, ibu-ibu anjay, -ibu, emak emang gue itu guys kalau kalian mau tahu itu emang gue nah eh kagak simetris ini mah nah cak nggak dipandang nih hmm, ini kurang kurang depan ini mejanya keren udah oke meja pengadilan Nah, ini cakep, guys. Oh, di aku dari PC semua nih, kayak gini nih, 5 juta ya, guys. Sama PC ini, ini semua gitu. Terus ada yang speknya sultan juga, gitu guys. tuh harusnya, guys, ya. Tapi sih, kita itu pengen terlihat kece dan mantul, ya, guys. Ya itu harus terlihat kece dan mantul guys, tuh biar ya, enak guys pada mainnya. untuk PC kita guys, PC itu yang di belakang itu PC Sultan guys, speknya harganya itu waduh sih? tak mudah banget guys dapetin duit itu kayak farming dosa dah pokoknya. fuck <tuh> kita puter puter dulu. Nah, kita perlahan aja guys, kalau usah buru-buru kalau merakit kayak ginian mah. Kita kan anak TK aja ya. Coba di sini yang anak TK aja. komen ya guys ya. Woi, anjir pada terabas baik, lari. Kaget mana? makan biawa anjay makanan ini nih guys, ini Mas Andi Lukito ini ya, ya makasih ya Mas, Mas Tomba nih, Ketau, kita tahu kita tinggalnya seru nih, we. lumayan ya guys ya, ini itu seru ya guys ya, buat ini guys apa buka warnet, keyboardnya tersusun-susun ada Sultan taruh dulu guys kita billing dulu guys lah mejanya kebalik, budget lu monyet dulu, guys. Kita mejanya kebalik, ini mah cepetan. dari tadi tuh, cari-cari Terus ya guys. Nah, ternyata ini, ini penyebabnya. Nah, ini ya, guys. Ya, ini nah. nice, kita billing dulu, guys. Sedangkan udah pada nunggu nih, guys. Sembar berbagai di bimbingan hidupnya, semuanya guys. Itu kita udah berkurang dari 200 juta, bang. Kakaknya jadi endro. Buset, mak buset, mak berdiri baik itu yang jemuran. Mana sih? Ya? Ini makasih banget, Mas Andung. Udah segala apapun buat main game ini ya guys. Yang buat orang Indonesia gak sekalian harus berbangga. Wepo cincin anjir lari-larian heran ya poci ini ya kulitnya yang satu hitam bener kayak aspal dong. Pacot lo monyet. Mana bener emang ya. Sandy kagak ada warna lain apa selain warna coklat kayak gitu. Hai encik kagak enak dilihatnya Iya ya gua sendiri kayak yang putih gue yang matiin fisiko orang fisiko aja belum sempurna iya, ya guys ya oh, maaf ya guys ya yang kulit hitam jangan tersinggung karena oh, gue sendiri hitam ya. tempatnya santai-santai ya guys ya nice bimba cabai-cabai nih. Cok dia seperti copo bergerak menjadi sungguh hey, itu tolong ini mak ini mak. Mak. Mak. Mak. mak mak bocil mak lari-larian bu set nanti jatuh mending tembener gitu bu set sepatunya jordal nih bocil apa-apa aja bocet eh. lo monyet set santuy baik nanti kita beli ini guys, monitor yang 5 juta kita billing dulu guys ada Sultan nih. Ya. Kita billing-billing dulu satu ya guys Ini ada Sultan di sini guys, Sultan Medan siapa? Senggol dong. Wow, merbah. E, Tapi bohong. Enggak boleh guys. Kita gak sebut merek tuh. Santai aja. gua upgradein PC warna tuh PC gue sendiri aja kayak gini Sandi coba tolong ya gimana caranya upgrade PC sendiri nih update, update berikutnya nih saya tunggu ya dimakan biawa kadang cantik kadang imut kadang mirip biawa itu tolong Nah, tinggal satu monitor yang harganya 5 juta aja guys ini semua nanti saya upgrade juga nih gini nih di biar makin over power guys. Nah ada yang kabur. Ada nah, lomba nya, kabur mbak, rupanya guys. one hit, kita, kita kita udah tinju tinjuan ya guys ya. Kita udah beli tinju sama ini paket ini guys Satu lagi. Oke itu harus santai. Dia seperti cukup bergerak menjadi suhu kita mah. Santuy. Tambahan beris. Foto dulu Casingnya udah. Itu udah. Mejanya aku tikus udah monitor gak nah, bocil nih gua terus mulu emang lu terbocil. Kira-kira ini ada oh, bocil, bocil, bukan mong -mong. Maaf, ya? Maaf, saya nggak tahu kan. Tidak ada Sultan ya guys ya. Coba warnet asli cengeng gua. Auto mau udah. Bisnis warnet tuh masih menarik terus. Nah, itu orang lari kagak bayar itu enak bener ya. Nyumbangin aja dah. Pak. Kalau mau bayar di oh, enggak usah main di warnet gua, main di warnet sono. Usih, padu lari-lari baik Mendingan warnet gua ini nih. Warnet nenek moyang dia. Enggak kagak. Nah, kita bakalan. Ih, boncil ya. Udah. Udah pergieran baik sorry sorry guys, kita monitornya monitor yang lebih banyak apa-apa guys, Nggak mau banjir juga sih, apa -apa, mau banjir guys, mau bayar, guys. Mau bayar, guys. Mau bayar, guys. kita langsung. empat harus kita okay, itu kebanyakan kamu banjir sih guys <kuh> kita juga bisa habis kan kita beli ini, ini ini dan ini tuh buat tuh enggak pernah pakai mode atau apa apa guys kalau pakai mode itu udah dasar lu jadi apa sih kerjaannya bulak balik bulak balik Ya, tema poppy art dia ya. Anjir, kagak lihat orang tuanya gua. kita puter dulu karena meja sini harus diputer ada Kita billing dulu, Kita billing dulu. Kita billing dulu. Anjir, terus. agak turun dah. kita panen pundi-pundi, Udah yang kabur kayaknya, wush, ini bak guys, oh, bukan. kita kecepatan guys. yang kabur, aku kira ada yang kabur, oke ya, oke. ini gini guys ada yang kebayar, seru sih, misalnya itu kreatif juga ya guys ya, walaupun apa, kayak sama game ini guys, internet internet simulator. Oh iya ini musim lagi guys ya. Tadi gua lihat satu lagi musim. Di sini. Oh ini. Ini. Oh lumayan lumayan. Oh. Lumayan lumayan. Kita putar balikin arah musnya dan bam. Oke okay. selesai warnet kita ya guys ya. Bum kita selesai. Guys Bum jadi warnet putih tane ya, guys ya keren ini apaan kagak mau kan, kan, kabur-kabur baik enak bener ya jadi dia ya tinggal hari ini, ini bocil ini udah autokwaret gua sih siapa namanya di mana rumahnya Kucat, Kita pilih dulu, pilih-pilih lumayan ya, guys. Oh iya, gue mau ke itu, loh. Ke satpam komplek, <tum> kalau ke satpam dulu. Pengantin ini tuh ada sebutan ini, dia, guys. Mas Andi Lukito, Semarang. <tum> <tum> saya bawa kok. Ini makan ya. Setan. Oke, kita tinggal gaji siapa lu? kabur we. Hmm, kenal mau sejauh apapun kalau gua lihat gua tonjok yang kabur di warnet gua, guys. Nah, enak bener ya Bawah, uang lagi. cuma berantem. Oh ini kan guys, bocil-bocil baik itu yang dididik sama orang tuanya Kadang cantik, kadang imun, kadang mirip